Berdasarkan hasil survei program for International Student Assessment atau disingkat visa yang bermarkas di Paris, kualitas pendidikan di Indonesia menempati peringkat 72 dari 77 negara yang disurvei. Artinya Indonesia menempati peringkat terbawah. Kenapa Indonesia seperti itu? Apakah pendidikan Indonesia hanya menghasilkan orang-orang yang ngeyel? Tentunya tidak. Tetapi hampir setiap hari kita disuguhi orang-orang yang ngeyel. Ngeyel-ngeyel di televisi, ngeyel di pasar, ngeyel di jalanan, ngeyel di gedung-gedung terhormat atau gedung dewan. Dilarang mudik, nekat mudik ngeyel. Bahkan mungkin juga gurunya ngeyel, muridnya juga ngeyel, apalagi mungkin kepala sukunya juga ngeyel, sehingga pendidikan menghasilkan orang-orang yang pinter ngayal Sudah ada aturan, dilarang, tetap dilanggar dengan ngayal Dilarang korupsi, korupsi warah jalela. Dilarang mengedarkan narkoba dan menggunakan narkoba, sekarang merebak. Dilarang menggunakan petasan, di mana-mana menggunakan petasan, dan banyak korban sampai meninggal dan luka-luka. Dilarang main game, Anak main game terus-terusan, tidak mau belajar Kenapa begitu? Mungkin orang tuanya juga pinter ngayel Gurunya pinter ngayel, pejabatnya ngayel semua Maka setuju kan? Kalau begitu, tahun 2021 ini kita cari duta ngayel